Kalau mau kirim ke orang, orang kirim lagi ke saya jadi dapatnya kecil betul dapatnya. Oh bisa? Gak tau kan gue. Ada kelas juga aja ya. Itu murah. Nah, gue semua orang ya. Gak bisa. HP orang. Pakai HP Biar dari HP gua. gak? Gak over okay. here